Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dan ceria Kembali lagi bersama Pak Suhendra. Kali ini kegiatan yang akan kita lakukan yaitu menanam Kenapa sih kegiatan menanam ini dilakukan setelah kegiatan PAS? Karena insya Allah kita dari kelas 1 sampai kelas 6 Kegiatan Go Green atau menanam dengan jumlah 6.000 pohon. Kenapa sebanyak itu? Total jumlah siswa Sd Tirtotuljana kurang lebih yaitu sejumlah 1.000 siswa. Setiap siswa diwajibkan untuk menanam 6 pohon karena kita akan uh, serempak melakukan kegiatan ini sehingga jumlah pohon yang kita hasilkan yaitu sebanyak 6000 pohon. Adapun tujuan kegiatan Go Green 6000 tanaman yaitu sebagai kecintaan kita terhadap lingkungan, terutama menjernihkan polusi kota Cilegon. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama membantu negara bahkan dunia untuk membersihkan polusi udara dengan cara menanam. Adapun bahan dan alat yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah pot. Ya, ini adalah pot. Yang pertama pot, untuk apa pot ini? Yaitu untuk menyimpan tanaman. Sebenarnya masih bisa menggunakan bahan yang lain seperti polybag ataupun tempat yang lain yang bisa menampung media tanah ataupun bisa juga langsung di tanahnya sendiri tidak menggunakan pot namun untuk kegiatan Ya, yaitu apa ini namanya anak-anak oke benar ini adalah tanaman yang akan kita tanam kebetulan pak guru memiliki tanaman cabai nah, cabai ini sudah pak guru uh, semai kemudian tumbuh dan tanaman ini kenapa harus kita pindahkan karena tujuannya agar tanaman itu cepat tumbuh besar ya. Kalau dia hanya berada di tempat ini saja Maka makanan yang ada di sekitarnya akan terbagi-bagi oleh tanaman yang lain Sehingga tumbuh tumbuhnya akan eh, lama Kemudian bahan yang kita perlukan yaitu media tanah untuk apa yaitu untuk uh, sebagai media tanam ya. Oke, baik anak-anakku kita akan mulai yang pertama kita akan mengisi pot ini dengan menggunakan tanah secukupnya jangan terlalu sampai penuh Ambil tanah, kalian bisa menggunakan tangan secara langsung, jangan takut kotor ya, ataupun bisa juga menggunakan uh, skop ataupun bisa menggunakan sendok besar, ya. Setelah diisi tidak sampai terlalu penuh, ya. Setelah itu baru kita ambil. E, tanaman yang akan kita tanam. pertama cara mengambilnya kalian harus mengambil sampai akarnya e, terangkat, gitu ya. ataupun bisa ambil seperti ini. nah ini akarnya terbawa. Nah, setelah akarnya terbawa maka kita membuat lubang kecil di tengah pot ini, ya. Setelah lubang kecil kita simpan tanamannya. Setelah disimpan baru kita uh, diatur atau diberi tanah di sekitarnya. Kalau kurang kita bisa menambahkan tanahnya. Ya. Oke okay, sudah selesai. Hanya contohnya hanya. sekian untuk penjelasan cara menanam pada kegiatan go green kali ini, semoga bermanfaat, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh